Waspadai Dolar Kanada sedang bergerak bullish. Secara umum, bias harian pergerakan Dolar Kanada terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas area kritis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 bergerak ke bawah dan menembus level satu maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.25661. sekian analisa forex untuk tanggal 20 juli tahun dua ribu untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 08 satu dua satu dua sembilan delapan tiga satu satu